bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semuanya saya ucapkan selamat pagi semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keadaan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin baik anak-anak Semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Selamat berjumpa lagi ya dengan Pak Herman Tentunya dalam mata pelajaran, pendidikan, agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak sekalian Sebelum kita memulai pelajaran kita Baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Sebelum kita berdoa Kita awali sama-sama dengan baca surah fatihah Allah dihendaki, ya Allah, dalam niatnya salihah al-fatihah. Amin. Subhanallah, ya masyaAllah. Bueno, Taqdim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin, al-Rahmanirrahim, Malaikatul Mautin. Ia kan amduh, ia kan istighaafin. Surat al-Mustaqim. Surat yang dina, nanti عليهم غير المودوب عليهم ورضا الدين. Kita sama-sama melantunkan doa yang biasa kita baca ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Roditu billahi robban, wabil islami wabimuhammadin nabiyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat ya. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini Allah berikan kita pemahaman dan pada akhirnya ilmu ini akan menjadi bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Amin robbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kalau tidak terasa kita sekarang sudah memasuki pelajaran yang ketiga, ya. Pelajaran ketiga yaitu tentang Allah Maha Pencipta, ya. Silakan ya sambil dicatat ya bahwa, bahwa pelajaran ketiga adalah Allah Maha Pencipta. Pada pelajaran ini nanti akan ada dua materi ya Dari, mat, dari pelajaran Allah Maha Pencipta ini ya Pertama adalah yang kita, yang kita bahas ini tentang meyakini Allah itu ada ya Dan untuk pekan berikutnya, pertemuan berikutnya materi yang kedua yaitu tentang Alkholik Nah baik anak-anak sekalian tentang pelajaran ketiga ini Allah Maha Pencipta <tuh> Nah tentu kita tahu dong siapakah yang menciptakan alam semesta yang indah ini Ya yani Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Sang Pencipta alam semesta yang indah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya Nah semua yang ada di alam ini segala isinya tentunya adalah sebagai sarana untuk kesejahteraan umat manusia tentunya ya nah eh, semoga ya kita termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa taala selamatkan di dunia ini dan dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kita kesejahteraan oleh katanya tugas kita adalah menjaga alam ini ya selain kita menjaga diri lingkungan kita dan menjaga makhluk-makhluk Allah yang lainnya di antaranya seperti eh, lingkungan ya, seperti taman, kemudian eh, rumah ya tempat tinggal, kemudian sungai di sekitar kita harus kita jaga dan kita rawat, jangan sampai terusakan seperti itu ya. Baik anak-anak sekalian, lanjut kita sebelum memulai dalam untuk materi pertama dari pelajaran pertama ini. Sama-sama Bapak mengajak kalian untuk sama-sama e, kita menghilangkan ngantuk sebuah nyanyian tentang Allah Maha Pencipta. Ya. Di samping ini adalah sebuah nyanyian namun mengandung makna yang amat sangat bermanfaat. Semoga dengan nyanyian ini kalian atau kita hafal dan yang lebih penting bukan sekedar hafal tapi e, mem memahami dan meyakini makna yang terkandung dalam nyanyian ini. Ini judulnya adalah Allah Maha Pencipta Lagunya adalah Menanam Jagung Tentunya kita semua sudah hafal dong ya Lirik atau lagu Menanam Jagung Oke, sama-sama kita menyanyi ya Satu, dua, tiga Allah, gimana? Allah Tuhan kita semua Yang menciptakan alam semesta Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq Allah Ta'ala Maha Pencipta Allah, Allah Maha Pencipta Langit dan bumi serta isinya Haruslah yakin, haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Bisa semua ya. Bisa nanti coba diikuti, diulang lagi, dan sampai hafal. Ya, Yang Bapak sampaikan tadi bukan hanya hafal, tapi kita harus meyakini bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu yang ada di alam, yang baik terlihat ataupun tidak terlihat, adalah ciptaan Allah. Kita harus meyakini hal itu. Baik, anak-anak sekalian. Ini materi kita yang pertama yaitu meyakini Allah itu ada. Nah silakan diperhatikan ada dua gambar di sini ya. Lihat per gambar pertama, di sana ada pegunungan ya, pepohonan, jalan, ada rumah ya. Nah kemudian sebelah kanannya kita lihat, subhanallah ya, lautan yang amat luas, indah ya. Di sana juga ada perahu ya, tengah laut juga di ujungnya terlihat ada gunung ya. Nah, coba ceritakan nanti itu sama teman sebangku, kira-kira dari gambar itu, ya siapakah yang menciptakan itu semua? Lalu bagaimana Allah menciptakan alam semesta beserta isinya? Silakan berdiskusi ya. Oke, itu tugas pertama. <tuh> Lanjut, uh, kita melihat diri sendiri coba ya kita lihat diri sendiri pada diri kita nih kita mempunyai tangan, kaki, mata, telinga, hidung, mulut ya. Nah, semua itu adalah ciptaan ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan itu semua ya sebagai fasilitas buat kita supaya kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, maka kita harus gunakan sebaik Baiknya untuk perbuatan yang baik, tidak untuk berbuat kerusakan. Kita dilarang untuk berbuat kerusakan. Contoh tangan Allah berikan kita, maka untuk untuk memberi ya, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Kemudian kaki juga digunakan untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang bermanfaat ya, yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Termasuk untuk yang beribadah ya, ke masjid, mengaji, bersekolah ya bermain bagi yang sudah besar nanti sudah dewasa untuk bekerja ya mencari nafkah nah di bawahnya ada gambar juga kita bersama-sama perhatikan ya gambar apa tuh nah gambar kalian sama teman-teman tuh ya teman-teman nah, sekolah yang sedang melihat pemandangan yang indah sedang berada di kebun sedang berada di sawah ada juga yang sedang berada di taman masya Allah subhanallah oh iya anak-anak sekalian dapat ingatkan ya ketika kita melihat ciptaan Allah yang indah-indah maka ucapkanlah subhanallah ya maka di samping mendapatkan pahala dari Allah dapat ridho dari Allah maka akan memperkuat keimanan kita juga Nah, selanjutnya anak-anak sekalian <tuh> kita amati baik-baik ya anugerah uh, ciptaan Allah kepada diri kita mata ya yang Allah berikan kepada kita maka kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk melihat hal-hal yang baik, untuk membaca Quran, baca buku pelajaran, nah. kemudian telinga yang Allah berikan kepada kita pun kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk mendengar nasihat, ya mendengar Al-Qur'an, mendengar ya, kebaik-kebaikan, kemudian hidung juga ya digunakan harus untuk hal-hal yang baik mulut juga digunakan untuk berbicara yang baik, untuk baca Al-Qur'an, ya, berzikir, berkata yang sopan, santun dan seterusnya. Ya, kemudian uh, semua itu yang Allah berikan kepada kita, selain kita gunakan sebaik-baiknya, maka kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah janjikan Allah akan menambahkan pada kita dengan nikmat-nikmat yang lainnya Nah <tuh> Baik anak-anak sekalian. Nah dari materi ini Dapat kita simpulkan ya Pertama bahwa Sebagai seorang mukmin Kita harus yakin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ah, Ada Apa buktinya Allah itu ada Alam semesta beserta isinya Itu adalah sebagai bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ah, Ada Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya yang bisa menciptakan alam semesta beserta itu beserta isinya itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala dan selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan semua itu. Nah tiga hal ini yang harus kita camkan baik-baik ya harus kita yakini. Baik anak-anak uh, kalian demikian materi untuk hari ini semoga kita semua uh, bisa memahami dengan baik. Semoga bisa kita amalkan ya Bahwasanya kita melihat sesuatu itu Adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Semoga bermanfaat Ya semoga kita uh, Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat Amin ya Rabbal Alamin di Sini Bapak cukupkan dengan Akhir kalam. Jadilah hitafik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh, sampai bertemu nanti ya. Terima kasih.